Setiap anak yang lahir hari ini, sudah dibebani 30 juta utang negara. Bayangkan dengan anak-anak yang lahir di Timur Tengah. Setiap satu kelahiran anak, negara memberi 200 juta sebagai persiapan digitalisasi pengetahuannya. Negara memberi 200 juta rupiah pada setiap bayi yang lahir, tapi itu di Timur Tengah. Di sini, bayi yang lahir dibebani 30 juta. Negara terus berutang.